Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Sahabat, kembali lagi di channel Kehidupan orang Sunda Sahabat Di video kali ini, sahabat saya sedang Berada di kampung Cigunting, sahabat ya Ini masih dalam wilayah Desa Mandalasari, sahabat ya Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung sabat ya Sahabat, yuk Ikuti perjalanan saya ya Sahabat ya Dan jangan lupa subscribe sabar, share, komen, like Sahabat ya Ya Allah, sahabat, adem banget suasananya. Sahabat, ada kolam ikannya di sini. jalan setapak ngajuk juga hiji lembur hanku karasa capenang sabab ayah menulih hujan angin dar dar, -dar tempat kermih muhan sarjan awak oh, karan cucut paduli kajeŋkeng lu panting masa pikat ke tempat lalu tuju aduh ngerasan ke sahabat sahabat di sini ternyata airnya sangat jernih sahabat, oh, di sana sahabat ikan-ikannya kelihatan, nah ini ikan-ikannya sahabat kelihatan ya. Uh, banyak banget sahabat yes. masya Allah alhamdulillah, tabarakallah sahabat di sini masih banyak kedengaran burung-burung uncuing sahabat ya. alah sahabat di sana tuh ada bebek saya jadi pengen ketawa kayaknya bebeknya jomblo sendirian aja tuh Mau kemana dia ya wah oh, ancur keren sahabat pemandangannya ini mata air tujuh pancuran sahabat ya airnya bersih banget sahabat sayangnya bisa diminum sahabat tuh. Ya. Coba saya minum sahabat tuh. Ya. Seger. Banyak ikan-ikannya sahabat tuh. Lihat, uh, banyak banget.